Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku snowflake teman berkeluh kesah tanpa resah Oke okay, di video kali ini aku mau bahas lagi jenis cinta yang lain yaitu cinta yang dipaksakan atau jajan ayam kampus <laughs> Kenapa karena di sini pada dasarnya cuma dua nih ada komitmen dan ada passion gitu loh uh, In this type of love, commitment and passion are present While intimacy or liking is absent Jadi hubungan ini yang namanya fatuous love gitu ya is, is typified by a whirlwind courtship in which passion motivates a commitment Nafsu yang mendorong sebuah komitmen. Tanpa ada pengaruh yang stabil gitu ya. Pengaruh yang kontinu dari intimasi. Often witnessing this leaves others confused about how the couple could be so impulsive. Malah orang-orang jadi bingung. Kenapa nih kok dua-duanya nafsuan banget gitu. Berkomitmen untuk. Passion gitu Berkomitmen untuk punya hubungan ini Atau mungkin istilahnya Aku bisa bilang sex buddy kali ya Gitu Or Sex buddy gitu Ini nanti aku jelasin Unfortunately such marriage often do not work out They do Many chalk the success up to luck Jadi pada akhirnya di hubungan ini, kenapa aku bilangnya di sini jajan ayam kampus? Karena basically yang aku lihat di sini adalah komitmen uh, yang ini nih dijelasinnya nih. Passion motivates a commitment. Nafsu mendorong komitmen tanpa ada Tanpa dada lagi kan Enggak enak dong Tanpa ada eh, Apa namanya Pengaruh Berlanjut Berlanjut Dari in, Dari kedekatan dari, dari intimasinya Atau kedekatan jadi bawaannya nafsu dan komitmen untuk memenuhi nafsu ini, memenuhi nafsu tanpa tanpa uh, atau mungkin bahasanya samain ya dengan sedikit atau tanpa keinginan untuk dekat. gitu, kebayang nggak? Jadi pada dasarnya namanya fatwas love ya guys ya, kamu bisa cari juga di Google untuk melengkapi informasinya. Jadi pada dasarnya nafsu mendorong komitmen untuk memenuhi nafsunya ini sendiri tan dengan atau dengan sedikit atau tanpa keinginan untuk dekat-dekat gitu. Kebayang nggak? I pada dasarnya ya kamu jajan gitu. Ketika kamu jajan maka Kalian berdua punya komitmen untuk atau si si yang menjajakan menjajakan dirinya gitu ya dirinya itu punya komitmen untuk memuaskan nafsu kamu. Gitu, setelah kamu puas, maka komitmennya selesai, gitu, setelah kamu puas maka komitmennya selesai, maka si yang, si, si orang ini, si yang menjajakan ini Menjajakan diri ini, ini nggak punya alasan buat deket. Gitu. Jadi ketika kamu jajan, si yang menjajakan dirinya itu punya komitmen buat memuaskan nafsu kamu. Setelah kamu puas, komitmen selesai, maka si yang menjajakan diri ini nggak punya alasan lagi buat deket. Jadi, mungkin siang menjajakan ini gitu ya. Ini yang beneran ekstrim yang sama sekali nggak tertarik ya. Setelah kamu puas nih ya, setelah siang menjajakan diri ini, setelah kamu puas, komitmen selesai ya. Udah dia pergi gitu. Dan kalau kamu mau dilayani lagi sama dia gitu ya, ketika kamu mau lagi. Kamu mau lagi Kamu ngehubungin siang menjajakannya Terus kamu puas Komitmen selesai Dia pergi lagi gitu loh Entah ini dibayar Atau enggak Gitu But prinsipnya sepemahaman aku yang namanya fatuos itu kayak gitu Karena definisi fatuosnya sendiri adalah Silly Bayangin ya Silly Tanpa Pertimbangan apapun Dan apalagi nih bentar Aku lihat definisinya Atau memang ya bodoh aja gitu intinya Bego gitu Jadi pada akhirnya mungkin Stanberg bilang kalau ini adalah hubungan yang bodoh mungkin Karena pada akhirnya ya kamu punya komitmen hanya untuk memuaskan nafsu tanpa kamu pengen deket. Or dengan dengan sedikit keinginan, or tanpa keinginan buat deket. Coba. Ini ini jenis yang fatwa love. Menurut kamu gimana dengan hubungan ini? Tulis di komen ya. Thank you guys for watching.